tarik Ini ya, selamat malam semuanya. Bila balik lagi nih. Sama kita ngobrol-ngobrol santai. Ada Bang Rene di sini. Gimana Bang mengobrol? Kok panggilnya Bang sih? Tadi perasaan panggilnya sayang. Sekarang kok Bang sih? <tuh> <tuh> <tuh> yang sayang si Fatokaan. <tuh> Jangan sayang dulu dong. Iya. Yeah baru juga ketemu masih langsung sayang sih. <laughs> <tuh> ah, tadi kita, ah, iya. tadi kita ngobrol masalah panggilan ya. Iya, mumpung minggu panggilan nih, tahu nggak oh. minggu panggilan? Please, saya sih nggak tahu <tuh> apa itu minggu panggilan. <tuh> panggilan Tuhan nih. Jadi apa, pagi apa nih, maksud, maksudnya dalam minggu panggilan itu apa, apa, apa yang terjadi gitu. Ada di, kalau di gereja sih ya, kalau secara katekese-nya aku nggak tahu lengkapnya, cuman pasti ada di, di peringati setiap minggu keempat Paskah ada minggu panggilan gitu, kita tuh dipanggil apa sih sama Tuhan, jadi, jadi apa di hidup ini biar awan biar atau menikah jadi selibat kalau versi rohaninya kayak gitu oke okay. versi rohani kalau bukan versi rohani ya iya <laughs> yeah. kita ngejalanin kehidupan ini kehidupan ini tuh itu juga sebenarnya panggilan jadi anak jadi anak yang gimana nih nah, tapi, tapi tapi gimana caranya bisa tahu ini panggilanku tuh apa? Belum Nih, jadi kayak kayak saya nih, udah uyang orangnya udah jauh, ya, ikut kegiatan gereja. E, ups, ketahuan nih, ketahuan nih kan, Daniel ya, yang udah jauh, udah jauh ikut kegiatan gereja, terus. What? Apa yang harus dilakukan? Ya mengikuti panggilan kalau misalnya ada harus... pelayanan eh, apa kek atau harus mengerjakan sesuatu yang... ...memang sesuai dengan yang dipanggil... ...dan itu mungkin sesuai passionmu, gitu, dikerjain. Nah, gimana tuh biar saya merasakan panggilannya? agak-agak menyeramkan nih pertanyaannya nih rasakan panggilan bukan nih, mati kan. ya iya gitu sih makanya, makanya agak agak serem nih banggil Tuhan tuh aduh gue mati nih besok nih gitu kan <laughs> jadi gimana tuh biar kita bisa kerasain oh kita tuh panggilan tuanya tuh seperti ini gitu. oke jadi uh, kita sesuai dengan apa yang kita dengerin, kita semakin-masing dari kita itu kayak ada intuisi, ya, ada intuisi, ada hmm. suara hati. Kadang itu dari suara hati, itu tergantung ngomong juga lewat situ, kayak gitu. Nah. Tapi gak jarang juga lewat orang-orang sekitar, tapi bukan berarti kita ngikutin arus sampai hanyut. Kita okay. niatnya harus, tapi tetap mm, bisa ngontrol juga diri sendiri biar nggak terpengaruh sama hal-hal buruk. Gitu kan? Harus biar selaras dan terjadi harmoni. Oke, okay. tadi mendengarkan hati apa? Hati, hati nurani, ya? hati sendiri dong. Hati. hati nurani ah, hati. Nah, gimana tuh orang biar rasain hati nurani? Oke, terutama orang-orang bandel kayak saya ini mbak maksudnya itu yang udah jauh ya kan? Ya, ibaratnya bagaimana cara tahu ini oh ini suara Nurani atau oh ini ini hanya ibaratnya keinginan-keinginan badani atau pribadi, dunia, iya, iya. Atau, iya. Atau, iya. atau pribadi tapi bukan Kondisi suara sendiri, gitu. ah itu tuh gimana tuh membedakannya perlu latihan sih Gak mungkin kan kita tahu-tahu langsung Uh, dan suara Tuhan itu juga nggak tiba-tiba Hai Gara menjeramkan <laughs> tiba -tiba ya Tiba-tiba denger kayak gitu ya nggak mungkin hmm. Jadi emang perlu latihan rohani juga Kalau misalnya mau lebih dekat sama Tuhan Terus kalau misalnya uh, Lebih apa ya? Kalau aku sih ya Kalau aku Belajarnya lebih mengenal diri sendiri Itu kayak hmm, Apa yang aku butuhin Terus sebetulnya apa yang aku perlu, yang aku butuh terus harus mengenal diri sendiri. Dulu. Hmm. Berarti kita harus mengenal diri sendiri ya kan, terus secara rohani juga kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Iya. Nah, jauh nah, ke dalam. Jauh ke dalam. Karena Tuhan itu Tuhan itu nggak jauh di atas sana, tapi ada di dalam hati kita. Aduh, <laughs> agak berat nih. <laughs> Ini berat nih Kalau ngomong Tuhan ada di dalam nih. Masalahnya oh. Saya pergi ke gereja aja nggak pernah ya kan Ternyata Tuhan ada di dalam nih Iya hmm. karena memang Tuhan ada di dalam hati kita Kan ada tuh dia bilang Aku ada di dalam kamu Kamu di dalam aku ah, Jadi sebenarnya Ya Tuhan tuh gak jauh ya dari kita ya Gak jauh nah. Cuman kitanya mau Nggak Ngedeket sama dia Nah, tapi... Karena ibarat nih ya Sorry. Nih, hmm. Misalnya gela, eh Misalnya ini nih uh, Air ya Ada hmm. air Kamu kasih dibaskin ke dalamnya um, Batu Ibarat katalah Dalam sini yeah. Di batunya itu ada Air ada di dalam batu kan hmm. Atau enggak Atau di dalam air Batu di dalam air Airnya bisa masuk ke dalam batu enggak? Airnya enggak. Terus <coughs> bedanya kalau isu. Hmm? masing dalam air. Ya. Isunya ada di dalam air. Ada. Benar dong. Hmm. Airnya ada di dalam isu enggak? Iya. Nah, itu sama kayak hati kita. Wah, berarti Taman. saya berarti saya termasuk yang batu itu enggak? Nah, <laughs> tapi jangan lupa kalau e, batu kalau ditetesin air terus dia bakalan jemblong dong ya yeah. nah gitu jadi e, tergantung hati kita nih hati kita mau udah terbuka aku, jadi gitu. mau nggak menerima e, berat <laughs> banget ya <laughs> nah, tapi sekarang ini gini bahkan, hmm, kalau bisa dibilang gereja kan masih sedikit tertutup Ya kan dengan kondisi pandemi kayak sekarang saat ini ya kan. Nah itu gimana kita cara pendekatan sama Tuhan. Ibaratnya dengan ke gereja aja kita uh, bisa dibilang juga nggak semudah dulu waktu masih belum pandemi. Tapi sekarang dengan kondisi pandemi uh, gimana gini kita untuk mendek uh, ibaratnya mendekatkan diri pada Tuhan. Atau meningkatkan kerohaniannya kita lah dengan kondisi seperti ini. Tadi Tuhan itu ada jauh eh, apa dekat Deket sih. Tuhan itu ada di mana-mana. <laughs> ya. Jadi gak usah cari ke gereja. <laughs> Oke, okay, berarti kita ber... udah. <laughs> <Aduh. laughs> jadi eh, kamu juga bisa menghadirkan Tuhan di rumahmu, di hatimu kan. Karena Tuhan itu deket. Kitanya aja yang jauh. Bukan nah. dia yang jauh nah bagaimana bagaimana kita mengundang Tuhan pada hati kita caranya yes. caranya ya tinggal ngobrol aja kamu se sejauh apa menganggap Tuhan itu? oh berarti lebih ke bagaimana keintiman kita ya kalau bi kalau bisa, bisa dibilang keintiman kita pada Tuhan ya ya kan iya yeah, betul kayak misalnya aku nganggap dia misalnya pacar aku kayak atau kakak kayak atau hmm. om kayak atau oh papa sendiri kayak gitu hmm. kalau misalnya atau hmm, sahabat kita lebih lebih nyaman gimana, mana bukan ya, jadi harus nyari aku harus ke gereja biar ketemu Tuhan nah emangnya di rumah nggak bisa ketemu Tuhan oh, oke okay. berarti berarti sebenarnya kita tuh gak perlu jauh-jauh mencari kayak seperti yang mbak tadi bilang ya kita gak perlu jauh-jauh ke gereja atau kemana untuk mencari Tuhan tetapi sebenarnya dengan kita mengimani kalau saya bisa bilang, kita mengimani uh, Tuhan itu ada di dalam diri kita dan ada di sekitar kita berarti kita udah ibaratnya secara rohani kita udah sedikit lebih dekat gitu nah. tinggal diajak ngobrol aja kayak kita gak lagi ngobrol gini Oh, oke. Okay. Nah, tapi kan kalau saya kita ngobrol gini kan enak nih mbak. Ada, ada suara yang terdengar kembali nih. Eh. Kan? tapi kalau sama tuan eh. kan dengarin kan gak ada suara yang kembali ke kita. Hmm. <laughs> nah itu gimana tuh? <laughs> ya kalau kalau uh, komunikasi itu kan dua arah ya. Iya. Ya kalau misalnya kita uh, ngomong nih. Udah ngomong kayak doa gitu nah, doa Kalau misalnya kita doakan uh, Doa itu kita ngomong, ngomong sama Tuhan Tapi jangan lupa untuk dia mendengarkan juga Karena kan ya itu balik lagi kayak ada Dia bisa ngomong lewat suara hati kita Atau nanti misalnya habis doa ada orang yang tiba-tiba ngomong ke kita Atau kontak ke atau Apapun lah, cara, cara Tuhan tuh banyak banget sih. Okay. Karena kan komunikasi itu dua, dua arah yes. Nah, kalau kita udah mau mau mendengarkan Kita itu harus mulai merendahkan diri kita Penuh kerendahan hati untuk Ngedengerin, mau ngedengerin suaranya dia, kayak gitu Tapi Mbak, nih uh, Mungkin agak, agak, agak sedikit berat, sedikit ya Iseng bilang kan selain Tuhan ini ada setan, ya kan? Selain ada Tuhan ada setan. Nah, gimana nih caranya kita tahu ini iya. lagi diberi suara setan atau ini lagi diberi suara Tuhan? Nah, <laughs> <tuh> terus nanti udah kita ada suara lagi, udah lagi suara sama suara, nah, keinginan sendiri, kan? Yes. Ambisi sendiri, oh. itu cuma pengen diri sendiri, ya. Inginan gitu. yeah. sendiri. Ah, gue nah, pengennya kayak gini, nah. kayak gitu kan. Nah, itu jadi gimana tuh kita pemilahnya gitu? Kayak ibaratnya kalau dengan ambisi sendiri kita mungkin kita mungkin kita bisa tahu lah, karena mungkin kita udah pikirin dari dulu, ya kan? Mm. Kita udah, pikir, udah planning kita lah kalau misalnya bilang itu planning kita, udah kita planning. Tapi terkadang. Kita di planning, terus ternyata gagal ternyata ada panggilan Tuhan yang berbeda nah, tapi bener gak bagaimana kita meyakini itu panggilan dari Tuhan atau hanya cobaan dari iblis ya kalau aku sih meyakininya apa yang terjadi itu itu ada kehendak Tuhan apapun itu kalau misalnya boleh terjadi, ya berarti emang. Ya Udah kan, Tuhan yang kita harus melewatin itu. Semua itu everything happens, pasti tingkatkan secara rohani. Oke, berarti bisa dibilang Masih ada rencananya dia, jadi pasti ada campur tangannya dia di sana kayak gitu. Jadi kalau bisa uh, tangkap, ibaratnya apa yang apa yang Mbak denger ibarat secara rohani itu, Mbak tidak meyakini kalau itu adanya panggilan apa tuh suara dari iblis tapi hanya ada suara ya, bisa berita. juga bisa juga bisa juga digoda kita kan juga manusia nih hmm. manusia lemah terus ada keinginan daging juga hmm. ya kan yeah. cuman kan uh, apa ya balik lagi ke sejauh apa kita kedekatan kita kita kalau misalnya uh, udah masrahin diri gitu kan ya pasti ada iblis yang mencoba terus ada juga iblis yang mudi gituan istirahatnya, kayak gitu. Terus ya balik lagi ke sejauh uh, malam kita deket sama dia. Kalau misalnya Dapet penderitaan gitu kan sampai salah jalan nih, dibelokin sama iblis. Panggilannya harusnya lurus, malah yeah. uh, salah lihat pelang gitu kan, ngira-ngira gitu <laughs> jalan. berjalan ya. atau di di belokin sama Google Map gitu ya, kan, atau ya, <laughs> masuk gang buntu ya kan, tinggal putar balik kalau kita nyadar, kalau nggak nyadar ya bakalan salah terus akhirnya iya kayak gitu ya, masnya mau gak putar balik <laughs> <laughs> Ya kalau misalnya udah buntu ya puter balik lah Mbak. <laughs> nah itu udah sampai jalan buntu berarti. Eh, uh, kadang kadang sih udah butuh gitu tapi dilompat oh iya oke okay. bisa anak ya <laughs> tapi nah kalau misalnya uh, itu gimana di minggu ini apa sih yang mbak mba rasakan dengan minggu, pangg minggu panggilan keluarga hmm. ya yeah. kan tadi kan minggu ini kan adalah minggu panggilan keluarga ya kan nah itu apa yang mbak Panggilan. Nah, panggilannya. Atau panggilannya atau apa? apa? Atau apakah hanya di minggu panggilan aja? Ini Tuhan akan memanggil atau udah dari kemarin-kemarin itu Tuhan udah memanggil? Tiap hari sih panggilannya. Kayak bangun tidur nih ya. Hmm? Kita kan penuh pilihan ya hidup ini. Iya. Bangun tidur lo bisa milih. Bangun tidur mau bangun pagi apa siang ya, bisa milih mau bangun langsung ngerjain sesuatu atau lu mager dulu Jadi kan <laughs> itu udah panggilan juga sebenarnya mau dengerin suara yang mana nih mau Alas. diem lengket di tempat tidur apa <laughs> saya sih oh, seperti... kalau saya sih sepertinya <laughs> milih yang kedua sih okay. namun siang dan mager dulu <laughs> okay. iya kan kan ada pilihannya terus. <laughs> Oh, Tapi pernah terasa berat gak sih menerima panggilan Tuhan? masih gimana? Kalau saya sih karena udah jauh dari Tuhan ya. Ah. <laughs> jadi nggak pernah ngeras. Jadi udah udah agak susah merasakan. <laughs> oh, kebal ya udah. <laughs> jadi gimana Mbak? Sulit gak sih sebenarnya? Kan, kan, kan karena kan, kan bisa kalau misalnya kita dengerin dengarinalkit. Ini saya, hmm. gak pernah baca Alkitab, cuma denger aja. Okay. Uh, Tuhan kan bilang, uh, "Ikutlah denganku." Pokoknya intinya, ikutlah denganku, maka kau akan bahagia gitu kan? Ya kan? Kau engkau akan mendapatkan surga ya kan? Tapi kok, di, juga or, orang yang ikut jalannya dia tuh kadang-kadang, atau yang menem dia dia tuh malah kayaknya berat gitu. Kenapa ya? salah sih, pokoknya dengernya itu dari mana ya, alkitab dari oh, mana? Oh, berarti salah. <laughs> <laughs> terus yang benar gimana, mbak? Mungkin di, dari alkitabnya? Kan ada tuh lagunya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Gitu. Yes, terus? Tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi? Karena emang itu Dia nggak akan nggak nggak berjanji kita akan selalu hidup eh, bahagia, cuman. Adanya ikutlah aku beritakanlah Injil kepada seluruh dunia kayak gitu. Nah, mau nggak beritakan Injilnya itu? Nah, itu kan udah berat tuh. <laughs> Terus suruh ikut juga nanggung salib lagi. Betal hmm. salib berat. Pa. Mau nggak itu? Tadi yang di awal udah suruh dengerin hati nurani, <laughs> ya kan? <laughs> nah, <laughs> gak, jangan yang simpel aja. Mental diri kita tuh udah mulai agak berat dengarin hati nurani, wah eh, lumayanlah makin berat ya kan? terus sekarang disuruh iya. uh, pergilah ke seluruh penjuru dunia untuk mewartarkan Injil, ya kan? kabar gembira lah bisa dibilangkan. Gembira. Gembira. Uh, itu aja, itu udah lumayan berat terus yang terakhir mikul salib, aduh. kalau kalau saya sih, waduh, mikir dulu sih. sudah. <laughs> mikir dulu Merah, sih. Ya? <laughs> nah. <laughs> Makanya gimana sih? Itu jadi anaknya mau ya. Ya itu dia. Jadi anaknya bagian seneng-seneng gitu mau ya. Iya <laughs> manusia mbak. <laughs> Saya masih itu manusia. Iya, iya. <laughs> masih sukanya. Saya juga loh kan? Saya masih egois. Hanya inginnya suka-suka. <laughs> Yang dukanya nggak mau. <laughs> <laughs> Menyadari ya tapi. Ya tapi gimana kita dengan dengan dengan, tuh, dengan kondisi seperti itu, gimana sih kita uh, menyikapinya? Kalau tadi kan ngomongin berat sama ya. Hmm. Ya, kalau berat, ya pasti berat. Terus kalau misalnya cara menyikapinya. Hmm. Cara menyikapinya ya, aku balik di satu pegangan yang aku selalu pegang aku boleh alam gini itu karena ke kehenaknya dia. Dia bilang dia bakal selalu ngetain. Dia kasih janji ke aku bakal kasih kehidupan yang lebih baik. Jadi, Udah, aku pasti balikin ke dia. Aku pasang semua rasa sakit yang aku alami, rasa kecewa, rasa um, perlu Kak balik lagi lagi aja orang dia yang ngasih Itu itu itu mbak balikin karena mbak enggak terima atau mbak terima ya itu udah aku bersyukur. Oh berarti Oke. Oke, kalau dulu itu ada prosesnya Kalau dulu aku marah sih oh. ya, Karena aku sempat cerita juga mungkin di di sini aku cerita. <laughs> Ceritakan gitu, seseorang pak. lah ya, seseorang ya kan. Kalau lagi marah sama, sama Tuhan katanya gitu sih. Iya mbak ya. Gue <laughs> jadi malah gitu Iya kayak gitu. Kalau adorasi gitu kan, adanya marah doang. Ada prosesnya. Enggak tiba-tiba bangun tidur Terus langsung kan <laughs> Menerima seluruh keadaan Gila <laughs> hebat banget <laughs> jadi, jadi sebenarnya kalau saya, saya dapat saya, saya simpulin lah dari Diskusi kita mbak Tadi kan Ngobrol lah Jangan di diskusi lah terlalu berat deh. Kita, kita ngobrol nih Dari obrolan kita tuh Tadi kan Di minggu ini ternyata Adalah minggu, panggil, minggu panggilan ya minggu panggilan dimana sini tuh di, kita mungkin di, sebagai uh, umat katolik diminta untuk uh, lebih mendekatkan diri pada Tuhan bisa, ya kan, membangun panggilan rohani panggilan uh, rohani dan agar bisa mendengarkan nih panggilan Tuhan tuh, untuk kita semua itu seperti apa ya kan, mau dari buruk mau dari buruk atau baiknya yang aku, apa tuh caranya Tuhan memanggil kita itu harus kita terima ya kan. Ya, peristiwa itu bisa jadi pelajaran Oke Mbak, terima kasih nih Mbak untuk ngobrol. Okay. terima kasih. Jadi mungkin kesimpulan gantian ya. Ya, mungkin kesimpulannya itu minggu panggilan ini itu jadi mungkin teman-teman yang lagi dengerin, apa ya, nih Mbak ada mau... ada kesimpulan nggak atau ada ada saran gak buat teman-teman yang lagi dengerin nih? mau panggilan apapun itu harus kita jalani. mau jadi profesi apapun termasuk mau menikah, mau selibat, mau masuk biara terus mau menikah tapi nggak punya anak pun juga itu bisa jadi panggilan dari Tuhan tergantung kita menikap ini udah siap atau belum kita harus kembali lagi Uh, menyehatkan kita. Oke. Okay. Yang paling penting itu mengenal. Oh, Kalau gitu, terima kasih mbak ya. ya. Okay. <guluh> Jadi sebaik dan buruknya panggilan Tuhan harus kita terima dan kita syukuri. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Terima kasih mbak. <guluh>